kemampuannya coba cuma 2 karung 2 karung sehari 2 karung oh oh iya iya iya nah, lumayan berat butuh kecepatan tangan nah, jadi tingkat kematangannya itu harus pas gitu ya bang ya nah, harus menyesuaikan dengan feeling Oh feeling. Iya hmm. iya iya. Ya. Nah, Panasan kompor itu harus atur. Iya iya, jadi enggak asal nah, enggak asal nyetak gitu. Hmm. Enggak sembarangan. Iya iya iya. Ya. Dari test terigunya juga udah harus tahu. Asalnya juga ini bukan kettle biasa. Oh iya oh, iya. Oke, jadi kettle ini harus enggak kayak telepon ya. Kalau telepon kan harus di jadi udah dari pabriknya gitu. nah. Jadi tingkat, tingkat kekuatannya minimal Mungkin bisa nyampe sebulan Baru bisa di Iyi. digarang lagi gitu ya Bang ha? hmm. oh, iya, iya. Kita harus dibakar tau, tau, tau. lagi pakai minyak. minyak Itu minimal berapa kali tuh bakarnya Bang hmm, Gimana sepilang skillnya kalau udah bagus ya sebulan sekali juga bisa ya, jadi apa skillnya aja gitu harus hmm. pakai skill ada teknik-teknik yang tertentu hmm. ini kan namanya kreatif tangan tangan oh, jadi kreatif tangan Ketan, kawan kreatif tangan ini hai hai hai hai hai benar-benar benar. Kadang kok lagi naret-naretnya itu. Kadang hmm. enggak. Jadi kalau lagi jelek itu gimana itu, Bang? Kalau lagi jelek. Wah, ampun, susah. Oh, susah. susah. Jadi susahnya itu gimana? Enggak. Susah kalau diputer-puter kayak gini itu agak hancur. Oh agak lembek gitu ya kelembekan jadi kurang mulur lah gitu ya ya ya butuh sekil-sekil yang benar-benar udah matang sembarangan kita soalnya oh, kan ini butuh kualitas I, iya iya benar-benar kualitas pertama Satu karung itu berapa jam, bang? Ya paling lama itu enam jam. Oh 6 jam? Uh. Minimal udah pas itu enam jam. Gimana kecepatan tangan? Lebih cepat yang lebih baik. Lebih cepat lagi. Jadi Nanti soal kualitas otomatis beda cepat sama yang Waduh, harus nyantai itu sambil rokok plus kopi. Waduh, mantap. <laughs> ini namanya suhu, suhu kawan. Sudah legend nah. tuh nyantai ini ada yang cepet-cepet. Iya kawan, jadi di sini nih anti guys -gais guysan nah. Kita itu orang Indonesia, guys Gais guysan itu nggak laku bagi. Gua, <laughs> nah, yang namanya kerja itu santai tapi pasti. Kualitas kerja <coughs> barang awet, sebelum jangan emang gampang, emang gampang susah. Nah, gampang gampang susah belajarnya juga. Yo. lumayan susah, susah. Iya, <laughs> oh, teteh, teteh. belajarnya juga enggak ada gurunya. Belajarnya enggak ada gurunya. Intinya kenyataan aja gitu ya, Bang, ya? Kenyataan. Hmm. Kalau kita siap praktek. Siap praktek kalau bener-bener niat mungkin cepet ya, Bang, ya? Iya. Soalnya kalau yang bikin kayak gini tuh nggak bisa diguruin. Oh, harus um, kreatif um. tangan sendiri-sendiri. Ah, kreatif tuh. Walaupun dilatih juga sama aja. Beda iya. tangan, beda hasil. Beda tangan, beda hasil. Ini kira-kira kalau orang benar-benar niat itu berapa bulan ini Bang? Wah, misalnya? berat. Ya, kalau benar-benar rutin, benar-benar udah gimana orangnya. Yang cepat ya ada, yang lama ya sampai satu tahun ya mungkin ada. Uh, lumayan itu baru lama. lancar itu, hmm. belum lancar 100% termasuknya. Hmm. Satu tahun juga. Soalnya prosesnya nggak bikin pasalnya oh, banyak yang lainnya dari segi terigu oh. bakaran ininya kok apa citakannya oh, ya iya, iya. cara ngatur apinya belum ketemu kalau udah terigunya jelek itu kan beda skill ngitak oh, iya. kalau udah terigu jelek itu skillnya harus berubah ada perbedaan ada perbedaan jadi tingkat kelenturannya itu agak berubah gitu ya agak berubah jadi enggak semudah yang dilihatnya hmm. susah nah, ini sebenarnya mahal ilmunya ini mahal enggak siapa yang enggak bisa disekolahin ah, enggak ada disekolahin itu pasti mahal ini hmm. makanan yang bikin sulitnya walaupun sederhana tapi Lumayan sulit, sulit, mungkin teman-teman di rumah ah asa gampangnya, iya. tapi padahal mah ini butuh proses kawan, banyak kan enggak, orang enggak. bilang gampang mudah, ya. giliran serung hmm. megang adonan doang aja udah uh, susah ya minta ampun, nah, Ininya kan nggak bisa disepelein, Gak semudah apa yang dipikirin ya. Butuh proses aja gitu. Hmm. Walaupun udah bisa megang tonan masih ada lagi, susah masih banyak. Oke, jadi gitu aja ya. Video kali Dan ini yang mau latihan, yang mau belajarannya tekun, yang tekun. Yang tekun Tuh. tangan harus bisa dikreatifin harus bisa kreatif sendiri-sendiri lah. Ah, tuh ini pak main kualitas bukan kecepatan. Ah, pakarnya ini, pakarnya ini. Ah. soal kecepatan terakhir, yang penting kualitas dulu. yang dipakai itu kualitas bukan kecepatan. iya iya benar Berarti benar. dapatnya benar. banyak cepat tapi kualitas jelek nggak enggak mainlah kualitas. emang bikin beginian harus buka baju gitu Bang Waduh. Ya. Juga sih. Oh. kenapa harus buka baju Bang gerah panas Oh, oh ya kawan jadi jadi tempatnya kondisinya ruangannya sempit juga ya di dalam rumah jadi kompor kita lihat kompor loh. lihat panas. ada empat panasnya minta ampun, oh. dikipasin bahaya, dikipasin juga bahaya jadi lebih baik pak ini aja panas nggak apa-apa, uh. udah resiko, hmm. udah ini mau udah namanya emang harus kayak gini, iya, saya harap dimaklumin aja ya buat kawan-kawan, namanya juga uh. kekecilan kecil di rumah, kalau iya. kalau begini nih enggak seberapa dibandingkan dengan usaha kerupuk ya. <laughs> kerupuk lebih parah lagi. Aduh, panasnya di kompor mending panas kompor daripada di tengah-tengah sawah. benar-benar, oh, Bang. Oh, ini mah gatel Sawahmu udah panas gatel Aduh. Pajarlah. Semuanya juga ada. Kebutuhan masing-masing, iya. Ini -masing. lumpia juga enggak model kayak gini. Ada macam-macam, ada oh. yang modelnya lumpia tabur juga ada. Oh iya, tabur setengah matang. Nah, kasih terigu ada. Terigunya enggak, ini doang. Terigunya juga cuma macam-macam mereknya jarang ada yang bagus ada yang cocok buat bikin lumpia jarang nggak semuanya bisa dipakai buat bikin lumpia hmm. teribu itu yeah. iya nggak bisa semuanya bikin oh ya ini kan terigu doang enggak ada aci nggak ada ini ya yeah, terigu doang cuma terigu doang ini bahan-bahannya itu Walaupun bisa kayak gini ini kan karena padat Itu nggak pakai bumbu ya bang ya? Garam doang. Garam doang. Ya. Oh. Buat penguat rasa, buat oh. pengawet juga makanya garam. enggak ada pengawet yang lain-lain -lain. ini cuman garam. Jadi ngadonya itu nggak sembarangan kawan. Hmm. Buat buat biar bisa nempel di tangan itu. Jadi tergantung keinginan kita. Iya. Gitu biar enak gimana gimana yang nyata ada ya, yang sedangnya agak kental ada yang kalau mau sedikit ya ada beda itu beda, beda. tangan bedanya beda beda sih Tetap. tapi yang pentinglah kualitas Ini ngirimnya di mana aja bang? Nah, cukup pasar ada di pasar ayah. Pasar daerah mana? Jatiwangi Oh Jatiwangi ya. Oke kawan Kalau mau nyari itu Jadi di daerah Jatiwangi ya. Itu banyak itu. Namanya ya, Hamzah Hamzah Apalagi ini lagi musim hujan ya? ya Musim hujan kan banyak orang yang bikin gorengan Ini dijamin mantep irit dari minyak. Oh, irit. Oh. Biasanya kan agak boros ke minyak Ini Insya Insyaallah dijamin. Irit minyak. Oke okay, bang, jadi oke. Okay. Jadi itu saja videonya. Jangan Yo. lupa ya. Oke. Okay. Di like. Comment juga jangan lupa. Subscribe juga jangan lupa. Gratis lah. Ini channelnya, channel apa ini? Uh, channelnya uh, A D Yuska, Bang. A D Yuska, oke. Iya, oke. Thanks, Bang. Oke, okay. This... gimana